kursi ada meja kemudian ada apa itu ada dan nama kota pun juga Surabaya misalkan itu adalah kata kata pen kata benda nah kata sifat itu yang menerangkan kata benda contohnya misalkan gini, pohon maaf pohon tinggi berarti Kata bendanya mana? Rehana? Tinggi. Kata bendanya, kata bendanya. Pohon. Oh, kata bendanya, pohon. pohon. bagus. Kata sifatnya tinggi. Tinggi nah, tinggi, ini. tinggi. tinggi ini adalah kata si kata sifat. Kata sifat pohon yang tinggi atau pohon tinggi. Nah, tinggi ini itu kata sifat menjelaskan kata benda kata bendanya. Bagaimana pohonnya? Pohonnya tinggi tinggi, nah, jadi ini uh, apa? Uh, jadi fungsi kata sifat itu menjelaskan kata pen, kata nah, Dalam bahasa Inggris kalau pohon apa pohon tinggi itu bahasa Inggrisnya tall apa tall tree pohon yang ting tinggi tall tree pohon tinggi tall tree. Terus kemudian misalkan kursi apa itu kursi yang rusak kursi itu bahasa Inggrisnya chair kalau rusak itu bahasa Inggrisnya apa broken broken broken chair jadi, ya. berarti kalau dalam bahasa Inggris posisinya dibalik dibalik jadi posisinya dibalik tapi bacanya tetap dari depan Ya, walaupun kita menerjemahkannya itu dari dari belakang misalkan tree tall uh, three, tall nggak bisa bacanya tetap tall tree tapi dibaca apa menerjemahkannya dari belakang pohon yang tinggi gitu ya broken chair artinya kursi kursi ya, kursi itu apa? Rusak, hancur. Nah, kursi rusak atau kursi yang hancur. Bagus. Nah ini ya, jadi posisinya diru dirubah. Kalau bahasa Indonesia, kepala kepalanya, kepala kata, kepala katanya itu ada di depan. Tapi kalau bahasa Inggris, kepalanya dibelah, di belakang. Oke. Sekarang, uh. Kata-kata sifat itu kata-kata yang memberi sifat sebuah kata benda. Nah, kemarin tuh ada kata misalkan happy, ya. kemudian ada fun, ada sad, kemudian ada, eh, apa itu kemarin susah itu, hard, ya, atau difficult. Nah, hard atau difficult. Nah, jadi... Eh, Uh, Rayhana, akhirnya kalau misalkan uh, orang yang senang bagaimana bahasa Inggrisnya? Laki-laki yang senang. He fun. Laki-laki yang yang senang. Laki-laki, laki-laki itu bahasa Inggrisnya apa? Man. Man. Berarti oh, bagaimana? Men. Men. Ingat apa di dibalik Di berarti bagaimana ya. happy happy man nah, happy man jadi dibalik ya terus kemudian uh, siswa yang sedih Bagaimana siswa yang sedih set-set uh, bagus Saat, apa siswa apa bahasa Inggrisnya itu student student kalau guru apa teacher nah, kalau siswa student nah student ya itu di ya itu kata kata kata sehari-hari jadi jangan lupa set itu seperti student itu siswa berarti bacanya siswa yang se ih jadi dibaca di dari dari belakang nah sekarang eh, pelajaran yang susah pelajaran itu bahasa Inggrisnya apa Mat eh pelajaran mat itu pelajaran matematikanya Masukkan. kalau pelajarannya apa? Hmm. lesson lesson. Jadi kalau pelajarannya susah apa? Hard. Hard apa? Hard lesson. Uh, hard lesson pelajarannya yang susah bisa hard bisa difficult ya. Oke. Okay hard lesson. Good. Ya ini ya. ini adalah apa? cara menyusunnya. Jadi kata kata sifatnya itu di depan, de, di kata bendanya di be, di belakang. Ini ada men. Men itu men itu laki-laki. Laki-laki itu kata benda. Jadi kata benda itu maksudnya benda itu bukan cuma ini ya, bukan cuma benda benda mati ya, tapi benda hidup juga. Ada lesson, lesson itu juga kata, ben, kata benda. Nah ini yang merah ini, Mas Pakti kasih warna merah itu adalah kata kata sifat. Eh, Hana, ini ada yang lain sudah datang oke. Oh, nah eh, yang lain eh, ini ya, eh, oke. Nah sekarang ya coba eh, kita coba mendeskripsikan sebuah ini, sebuah apa itu sebuah hmm, sekolah? ini ada apa pikir? your school. Rehana, Rehana sekolah sampai kan ya? apa Mister? Rehana sudah sampai kan? Mister. Oke okay, ya. Uh, sekolahnya ini ya di di di sekolah atau homeschooling? sekolah. Sekolah Mister. Oke okay, ya sekolah ya. Oke. Okay. Nah. Uh, Raihana, coba Raihana jelaskan sekolahnya Raihana pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, sekolahnya Raihana itu kayak gimana misalkan gede, terus apa gitu? yang kata sifat ya, pakai kata sifat nanti kita inggriskan bareng-bareng Ayo. pakai bahasa Indonesia dulu aja. misalkan sekolahnya apa itu bersih atau kotor apa apa gitu kan bisa kamu coba pakai bahasa Indonesia dulu aja so, Sekolahnya sekolahnya um, punya gedung tinggi oke okay, berarti besar ya besar. berarti besar oke okay, besar kemudian lanjut Yo, school mm. Lu luas, luas, luas, oke, okay, bagus, terus, terus, terus, Nggak apa terus? Ayo, nanti kita terus. belajar kata sifat ya. Terus, terus banyak pohon, oke, okay, berarti kalau banyak pohon itu eh uh, maksudnya ini ya, apa uh, hijau gitu ya? Hijau terus, um, terus, bukan, juga, bukan cuma segi bang, apa bentuk fisiknya ya? Tapi misalkan juga sekolahnya itu tenang ramai itu juga kata-kata sifat jadi bukan hanya hmm. untuk ke benda, apa bentuk perasa saja tapi yang sifatnya itu eh, apa suasananya juga ya coba eh uh, kayak misalnya ada asramanya itu juga dijelasin, Mister eh uh, kata sifatnya kalau ada asrama itu kan berarti bukan kata sifat hmm. yang ada kata sifatnya jadi misalnya hmm tenang, terus kemudian ramai atau apa gitu kan bisa toh bisa, ini saja aja uh, ramai ramai, oke, okay. ya nah. terus, Ayo. nah ini kata sifat ya terus tenang tenang, oke, okay. terus Se lain Sejuk. ramai sejuk bagus terus, nah hmm. good, ya, yang lain juga ya, silakan gabung ya, ada bisa luas Jauh ramai tenang suci. Uh, apa itu, master? Ya, yang kamu yang sekolah mana? Ya maksudnya kalau kamu kan ya sekolah itu gimana? Ada besar luas. Misalkan uh, apa itu bersih apa enggak? Apa -apa. Terus udaranya sehat apa enggak? Gitu kan bisa loh. Itu kata sih coba yang ini bahasa Indonesia aja dulu ya bahasa Indonesia dulu tadi di Inggris kan bersih bersih tuh bisa Pung okay. punya kata sih banyak itu kata bersih maksudnya banyak apa banyak banyak apa um, banyak apa namanya, banyak gedung gitu Mister banyak, banyak gedung berarti Berarti kalau banyak gedung itu sempit nggak kira-kira? Enggak, mister. Besar, oke. Okay. Banyak besar. gedung itu maksudnya luas, besar. Berarti yes. udah ya, luas, besar, udah. Ya. Terus yang lain, misalkan tadi sejuk udah, misalkan bersih. Terus kemudian kotornya uh, nggak? Nggak? Bersih ya? Mm, bersih. Oke, okay. nah ini dulu aja deh. Ini dulu aja ya. Okay. Nah, ini sekolah. Ini ya. Kita coba bahasa Inggriskan, kemarin anak-anaknya ini sudah coba ya. Besar itu bahasa besa Inggrisnya apa? Big. Big, bagus. Kalau misalkan ada gedung yang besar, berarti big build, building. Big building. Gedung yang besar, berarti building itu artinya apa? Gedung. Gedung, ya. Bukan building big, ya, tapi... Big building. Jadi ingat kata bendanya itu dibelah belakang, di belakang. Jadi dibalik. Ba, di ini, ini berlaku di bahasa bahasa ini, bahasa apa? Bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Kalau ini belajar Mandarin itu dibalik seperti ini sama. Terus kemudian luas itu bahasa Inggrisnya large atau wide. Large itu artinya apa? Lu? Apa? tuh lu, luas nah, ya apa itu green hijau hijau ya hijau itu artinya uh, apa itu warna jadi warna ya. ini ini ya uh, raihannya dan teman-temannya lain warna itu segala bentuk warna itu masuknya adalah kata si kata sifat jadi Merah, kuning, hijau, sampai seterusnya itu masuknya kata si, kata sifat. Ya. Terus kemudian ada ramai, ramai itu apa itu ramai itu bahasa Inggrisnya uh, crowd, crowded, it, yeah. crowded it. crowd it itu artinya uh, ramai, yeah. crowded kemudian tenang, tenang itu bahasa Inggrisnya uh, calm. Tenang, calm sejuk itu bahasa Inggrisnya, sejuk itu ini ya uh, bentar, sejuk itu ada banyak, sebentar ya biar cocok apa ya, nanti cari dulu oke, kalau bersih itu apa? bersih dulu apa? bersih itu apa? Aihana, bahasa Inggrisnya bersih apa? Sim. Hmm? Clean, bagus. Tapi kalau misalkan kotor, hmm. dirty. Dirty, bagus ya. sejuk itu ini apa? Uh, apa? Uh, versi itu clean, kotor itu dirty. Nah, sejuk bahasa Inggrisnya itu bisa pakai cool gitu ya, dingin. Dingin tuh boleh. Persih nah, itu clean. Nah, sekarang kalau gini. Kalau kita buat kalimat, ya, misalkan sekolah saya ini kan, kalau kalau kita susun menjadi ini seperti ini, ya. tapi kalau kita misalkan bisa buat kalimat seperti ini, ya, uh, sekolah saya luas, bahasa Inggrisnya "my school is large", sekolah saya lu, luas, my school is large, sekolah saya lu, luas, nah sekarang. Anja, kalau misalkan, sekolah saya eh, bersih, bahasa Inggrisnya bagaimana? Sekolah saya bersih, coba. ada yang bisa selain Sanza? Sanza juga boleh, coba. Halo, gimana Sanza? Ayo. Eh Raihana, sorry, sorry Raihana. Apa, mister? Coba, sekolah saya bersih. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Uh, my... Sekolah saya bersih. My school is clean. Is bagus. bagus. My school is clean. Sekolah saya ber bersih. Ya. My school is clean. Nah, sekarang kalau sekolah kamu apa itu besar? Bagaimana? Sekolah kamu besar. Your school is big. Your school bagus. Your school is big. Sekolah kamu besar. Your school is, is big. Nah, ini ya. Ini adalah cara menggunakannya, tula. Tula ada. Ini ada large ini ya, large. ini apa tadi namanya? Ada large thin, calm ini namanya apa tadi? Kata? Sifat. Kata sifat. Bahasa Inggrisnya apa? Adjektif. objektif Bagus. Atau adjektif. Kalau bahasa Inggrisnya adjektif, tapi kalau bahasa Inggrisnya adjektif, itu nama artinya kata kata sifat. Nah yang kayak gini ya kata sifat tuh sekali lagi Mas Bakti jelaskan fungsi kata sifat itu menjelaskan apa kata bent ini modelnya seperti ini kalau dibuat kali kalimat oke, sekarang kalau ada kalimat seperti ini ya oke perhatikan Raihana Raihana sudah SMP ya ini yang lain juga kalau ada kalimat ini Sanza sudah datang halo Sanza Ya, Mister. Oke okay, ya, ini ya, salah sampai ini ya. Baru-baru baru pulang sekolah. Iya. Oh ya, apa ya sambil ini ya sambil santai aja ya, nggak usah ini. Nah, hmm. Kita kemari ini kita ke apa lanjut belajar kemarin saja. Kita belajar kata kata sifat. Kata hmm. sifat itu menjelaskan kata kata benda. Ini kan ada happy man. Artinya apa orang yang se senang ada set student siswa yang se, yang sedih hard lesson pelajaran yang arti itu apa su susah nah arti itu susah bagus jadi hard sama difficult itu sama oke okay. my school is large nah, ini kalau dibuat kalimat ya ini kita tadi bicara sekolah hanya uh, Raihana my school is large sekolah saya lu luas large itu luas my school is clean sekolah saya per, bersih your school is big sekolah kamu be, besar nah sekarang kalau misalkan kita bicara tentang your house apa itu your house rumah kamu rumah kamu nah sekarang uh, uh, kita mulai dari Sanza dulu ya tadi Raihana sudah uh, Sanza coba uh, apa sebutkan tata kata sifat yang berhubungan dengan rumah kamu misalkan tadi ada yang bersih ada apa gitu ya coba uh, sanja sekarang sanja dulu nanti gantian ya nanti gantian ya sanja dulu ayo pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya bahasa Indonesia dulu kalau nggak tahu Inggrisnya pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa ya coba sanja rumah kamu itu kayak gimana ini tadi Uh, apa, Raihana sudah mendeskripsikan sekolahnya. Itu ada, ada besar luas. Kalau rumahmu bagaimana? Coba, halo Sanja. Ya, oke, yuk. Coba Sanja, ya. Kalau uh, deskripsikan rumah Sanja, yuk. Um, my house. My house, oke okay, bagus. My house is is. Kalau nggak tahu bahasa bahasa Indonesia nya bahasa Indonesia eh, bahasa Inggrisnya nggak tahu di Indonesia kan nggak apa apa ya. Coba. Tapi sekarang kalau bisa Inggrisnya, True. my house is clean. Clean bagus. Rumah saya ber bersih terus apa lagi? Stay. Terus dan bersih. Mm, beautiful. Oke okay, bagus beautiful artinya apa Cantik. Cant. Cantik atau indah jadi bisa cantik bisa indah ya jadi kalau misalkan pelangi itu uh, the rainbow is beautiful kira-kira artinya cantik atau indah? Indah. Nah indah jadi tergantung konteksnya ya oke okay, bagus lanjut ya. Hmm. lain kira-kira besar atau enggak gitu kan bisa toh besar enggak atau kemudian rame uh, atau enggak gitu kan bisa sudah gitu. nyaman apa bahasa Inggrisnya mis? nyaman itu nah nyaman itu bagus ini pertanyaan bagus artinya comfortable comfortable artinya nyaman comfortable nah ini diapain ya bagus itu comfortable itu artinya nyaman nah. Okay. Uh, coba, uh, Ray, uh, coba raihana dibaca. Bagaimana tadi, Mas Bakti bilangnya ini? kan? Come. come comfortable, But comfortable. Ya, oke, okay. sekarang raihana coba. Come, come uh, comfortable. Coba diulang lagi, um, comfortable, good. Oke, okay. sekarang uh, ini ya, uh, santa ya coba. ditulikan comfortable comfortable Oke, okay, oke okay, comfortable ya. Oke, okay, ini ada ada Dik Didi ya. Halo Dik didi, didi, halo? Oke, okay, kalau ini ya, kalau Adik Didi kalau misalkan ingin ikut gabung enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, uh, nah sekarang ini ya, ini ada, ada ada ada clean, beautiful, comfortable, gitu ya. Nah kemudian, okay, satu lagi Sanja, uh, Sanja tentang rumahnya, bagaimana selain bersih, cantik, nyaman, apalagi kira-kira? Luas. Luas, bagus, luas tuh apa? Tadi udah tapi sekarang saya Mas Bakti pengen tahu Sansa tuh bisa nggak coba luas apa? Enggak tahu mas. Nggak tahu luas itu bahasa Inggrisnya uh, large ya ini ya coba tuh, ya. large artinya ini apa lu luas large. large large berarti kalau gini kalau dibuat kalimat my house is clean, comma, beautiful, comma, comfortable, and apa tadi? Tuas? large large, oke okay. ini ya, nah, ini apa tadi yang clean, beautiful, comfortable, large, terus kemudian cool, uh, crowded, green, big itu apa tadi namanya? Kata? Sifat. Kata sifat. Nah sekarang Mas Bagi tanya ya, uh, uh, kalau kemarin slide Kemarin kan Mas Bakti jelaskan ya selain kata sifat di pertemuan kemarin waktu sebelum apa sebelum kita istirahat seminggu itu kita belajar apa itu namanya kata ker, kata kerja, kerja. atau verb. Nah, yang kemarin itu ya. Nah kalau kata kerja itu apa kemarin? Masih ingat apa itu kata kerja? Kata kerja itu apa? Masih ingat? Contohnya gimana Wes? Contohnya gimana? Kata kerja itu apa aja kemarin? Masih ingat nggak? Jangan lupa, kata kerja yang itu apa? The drawing kayak gitu ya. Ya bagus, draw. Draw itu artinya meng draw. menggambar. Menggambar. menggambar. Apalagi, Nah, yang berarti kata kerja Cl itu Pak. kata yang memiliki tindakan. Apa aja? Terus? Climb. Apa? Climb. Bagus, climb. Bagus yang lain, silakan selain selain saja. Tanya apa kata kerja? Watch. Watch. Oke, okay, watch. Watch ya bukan watch ya tapi watch ya pakai ada oh watch okay, ya. Menonton artinya. bro itu artinya apa? Me Menggambar. Oke. Okay. Klam itu meman, memanjak. Watch itu me, apa Menonton. itu? Menonton. Nah sekarang lanjut lagi. Coba apa aja bahasa ini coba. Kemarin udah kan? Coba. Drive. Drive bagus, ma. Me -menge mengemudi ya. Mengendarai atau mengemudi itu sama ya, sinonim ya. Terus. Yang sehari-hari aja, yang sehari-hari aja. Kira-kira kalau kalian tuh ngapain aja gitu kan bisa toh? Ride. Right. Ride bagus. Oke. Nah, ini bacanya bukan bukan bright tapi bacanya right saja. W-nya itu di depan, Mas. Mati. Ya, jadi right gitu ya. Coba tirukan Mas Bakti. Right. Right. Nah, jadi nggak perlu bright gitu ya. Enggak perlu pakai wur gitu ya. Enggak right gitu ya. Bagus. Selanjutnya. Satu aja. Kalau kita belajar bahasa Inggrisnya apa? Study. Bagus. Study, pintar. Kalau membaca? Um, read nah bagus kalau misalkan ini mendengarkan menyimak, menyimak, please. listen nah, listen bagus nah teman-teman ini adalah kata ker kata kerja kalau yang tadi namanya apa kata kata sifat sifat bagus nah ini ya kalian sudah ini jadi makanya mas pasti bu apa pengen mengajarkan bentuk kalimat namanya struktur. Charger yaitu bentuk struktur ya, atau struktur bahasa Indonesia. -nya. Kalian sudah belajar lama dengan Mas Bakti, jadi Mas Bakti sudah masuk ke polanya, pola kalimat ya. Karena e, apa? Bagaimanapun, kalian ini sudah siap. Nah, struktur itu maksudnya adalah e, pola kalimat. Contoh, nah, dalam bahasa Inggris, teman-teman itu bentuk kalimat itu sama, yaitu subjek, sama seperti bahasa Indonesia ya, subjek. Kemudian predik predikat, terus kemudian ada of ob, objek objek predikat ob, objek mirip enggak sama bahasa Indonesia mirip kan? Kalian sudah diajarin SPOK gitu nggak? Sudah diajarin? Gitu sudah. Dah? Sudah kan? Sudah. Sudah ya. Subjek predikat objek. Contoh misalkan saya. Saya makan nasi. Ya, gak? ini kan, ini saya ini apanya? Subjek, subjeknya makan ini apa? Predikat, predikatnya atau kata kerjanya ya? Ini ya, kemudian nasinya itu apa? Ob objek, nah, Bagus ya ya. Nih, ini bentuknya sama. Kalau bahasa Inggrisnya, I read. objek, objek, objek, rice gitu kan. I eat rice. Itu polanya mirip kan? Saya itu I itu subjeknya. Eat makan itu eat ya. Apanya? Predi? Predikatnya, nasinya rice. Mirip sama bahasa bahasa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sama. Yang membedakan adalah ya, yang membedakan itu adalah ini, apa? kalau objeknya atau atau subjeknya itu berbentuk ini. Ada ada keterangannya, ada kata sifatnya. Contoh, saya makan nasi goreng. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I, I eat fried rice. Bagus, I eat fried rice. Yeah, I eat fried price. Perhatikan baik-baik teman-teman. Nah di sini ada saya. Saya ini apa tadi? Subject. Subject. Saya I ya. Subject. Terus kemudian makan? Predikat. Predikat. Bagus. Predikat. Oke. Okay. Terus kemudian coba perhatikan. Nah di sini yang bedanya. Bedanya ya. Kalau SPOK-nya sama ya. SPOK-nya sama. SPO-nya sama. SPOK sama. Tapi teman-teman yang membedakan di sini. Nah kalau dia ada kata sifatnya nah itu maka bentuknya dibas, dibalik. Jadi bendanya ini ya nasi goreng. Kata bendanya yang mana? Nah, nasi, nasi gorengnya itu kata si, sifat. Maksudnya nasi yang di yang digoreng, um. ya kan ya? Bahasa Inggrisnya bukan rice fry tapi fried rice. Fried rice. Jadi dibas, dibalik. Nah, ini jangan ketuk, jangan ketuker ya. Jadi karena ini apa kalian sudah tidak jadi intinya kata sifatnya itu di depan kata, ben, kata benda kata sifat itu di depan kata benda kata benda saya makan nasi goreng goreng itu bukan I eat rice fried itu bukan tapi I eat fried fried rice jadi dibalik nanti kalau teman-teman belajar bahasa Mandarin belajar bahasa apa itu belajar bahasa Jepang nanti sih bentuknya kayak gini juga, jadi dibalik, nah, kemudian misalkan uh, apa itu kamu pergi uh, kamu oke, jangan pergi kamu uh, minum es teh, Bagaimana? Eh jangan es teh, kamu minum uh, apa itu ini deh, minum kamu beli handphone, handphone baru. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Kamu beli handphone baru. You buy new oh smartphone. Good. But you buy new smartphone atau handphone boleh ya, tergantung ininya. New smart smartphone itu kan subjeknya sama. Kamu apa ini subjeknya ini di sini? You, you. Ya, you. Kamu atau you ya. Ininya, kata, kata predikatnya apa? Beli. Beli, oh. ya, beli. Atau bahasa Inggrisnya? Apa ini? Buy. Ya. Coba tirukan baik-baik. Buy. Buy. Buy. Nah, tapi yang bedanya itu ada di sini. Nah, ini dia. Ya, bukan smartphone new, tapi new, smart smartphone jadi baru itu dia kata si kata sifat. Jadi baru itu kata sifat ya. Uh, HP kamu gimana? HP saya bah, baru, bukan? Kata sifat. Nah, kata sifatnya itu letaknya tidak di belakang tapi pindah ke de, ke depan. Maka nah, kata bendanya itu di di belakang. Oke ya. Seperti ini. Ini namanya pola struktur kali, kalimat dalam bahasa Inggris Bahasa Inggris jadi teman-teman ya kata sifat uh, ah, uh, intinya itu bentuknya itu sama seperti bahasa Indonesia bahasa Indonesia subject terus predik predikat Ya enggak sama kan sama kan ya sama sama ya, kan? cuma yang membedakan adalah kalau ini ada uh, apa itu ada kata sifatnya, kata bendanya itu ada kata sifatnya. Itu baru B. Nah, nah sekarang uh, ini teman-teman yang ini kalimat ini coba perhatikan, ada predikatnya nggak? Ada. Ada. Predikatnya itu ada apa di sini? Bentuknya apa? Kalau makan, beli, minum, lari, menggambar, ini namanya apa? Kata? Kata kerja. kata kerja, nah, teman-teman, ya, adik-adik, ini perhatikan baik-baik ya. Kalau boleh dicatat, nggak apa-apa. Jadi, kata kerja, kalimat yang memiliki kata kerja, yang predikatnya itu kata kerja, disebut sebagai kalimat, kalimat verbal, kalimat verbal, artinya kalimat yang memiliki kata kerja. Kerja. kata kerja, nah, kan? Ini kalimatnya kata kerjanya ada toh, ada it, ada write, buy nah kata, predik, ya, yang predikatnya kata kerja itu disebut kalimat per verbal. Dari kata verbal itu dari kata verb. Apa itu verb? Kata kerja. Kata kerja. Nah, makanya kalau ada kalimat verbal itu kalian ingatnya oh verb, berarti kata kerja Kata kerja itu kalimat verbal. Nah, seperti ini ya? Oke, nah selanjutnya, eh bisa dipahami, adik-adik ada yang nanya, "Ada yang tanya ini ditanyakan?" Terkait ini. Oke, kalau nggak ada tanya, nah intinya sekali lagi, Mas, seperti ini ya: kalimat verbal itu adalah kalimat yang predikatnya itu berupa kata, ker, kata kerja. Jadi misalkan, saya mengaji di masjid. Itu kalimat perba, bukan? Saya mengaji di masjid. Iya, Mister. Nah, Kata kerjanya apa? Meng mengaji. Mengaji. Bagus. Saya saya uh, duduk di kasur. Artinya apa? Uh, maaf, saya duduk di kasur. Ka itu kalimat perba, bukan? Saya duduk di kasur. Iya. Iya bagus. Kata kerjanya apa berarti? Duduk. Duduk. Nah itu ya. Jadi kalimat yang memiliki kata kerja itu disebut kalimat verbal. Per nah sekarang Mas Bakti pengen bahas temennya. Jadi kalimat verbal itu ada temennya. Nah, lawan kebalikannya deh, bukan temennya deh. Yaitu uh, struktur ya gitu yaitu disebut sebagai kalimat non verbal atau kalimat nominal. Jadi bisa disebut kalimat verbal, bisa disebut kalimat nomi nominal. Nah, kalimat verbal tadi dia mengandung apa? Kata kerja Kata kerja verb, ya. Nah, kalimat, kalimat non-verbal itu kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Kata kerja, contoh. No. Mas kok ada kata kalimat yang enggak ada? Kata kerjanya sih gitu. Nah, jadi gini loh, maksudnya dalam bahasa Indonesia, kalau kalimat itu bisa tanpa kata ker tanpa kata kerja maksudnya tanpa predikat. Itu bisa, contohnya misalkan: "Saya marah, saya marah." Ini ada predikatnya enggak, teman-teman? Ada kata kerjanya nggak? Enggak. Enggak ada. Marah itu apa itu? Kata si... sifat. Kata sifat. Nuh kan, berarti ini subjek, kemudian langsung keterangan ya, langsung keterangan. Subjek plus keterangan. Nah, enggak ada predikat, predikatnya. Nah, teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris kalimat seperti ini enggak po, Enggak boleh karena bahasa Inggris itu harus mengandung apa tadi? subjek predik predikat. Objeknya itu boleh boleh ada, boleh enggak. Jadi yang terpenting itu ini, subjek predik predikat. Itu kalau bahasa Inggris wa, wajib. Nah, terus kalau kayak gini bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Inggrisnya I marah itu apa bahasa Inggrisnya? Marah itu apa? Marah itu. Angry. angry, bagus Burung yang marah Angry Angry bird Nah itu ya, jadi angry bird itu artinya Burung yang marah Makanya kan, gambarnya kan alisnya kan ini toh. Alisnya kayak gitu kan Karena menandakan dia itu sedang, sedang marah Angry nah, Kalau dalam bahasa Inggris berarti enggak Bo? di Kalau ini diterjemahkan ke bahasa Inggris Itu bisa kayak gini I angry tapi tapi salah. Kenapa? Karena ingat bahasa Inggris itu harus mengandung apa? predikat. Harus ada predikatnya. Nah, kalau nggak ada kata kerjanya seperti ini atau dia berbentuk kalimat non-verbal atau nominal, maka pinjam dari to to be. Nah, to be pasangannya apa? Ya, to be. Ingat kan? Kemarin kan sudah diajarin to be. Sudah lupa? I am. Ah, I am an angry. Bagus. Jadi kalimat uh, verbal atau eh, kalimat nonverbal atau kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Karena tidak ada kata kerjanya, pinjam dari apa? Pinjam dari to, to, be. to be. gitu ya. Nah, beda ya. Kalau di sini dia tidak perlu pakai to be, karena sudah ada kata ker, kata kerjanya. Tapi karena kalau yang ini, itu tidak ada kata kerjanya, maka pinjam dari to, to be. Karena sekali lagi Mas Bakti bilang, bahasa Inggris itu harus mengandung subjek sama predi, predikat. Kalau predikatnya tidak ada, kata kerjanya tidak ada, maka pinjam dari tuh. be. To be. Nah, gitu, gampang ya. Nah, jadi misalkan kayak gini, ada kalimat seperti ini. Kamu di Jakarta. Oke, perhatikan ini dulu ya. Ini ada kata kerja, ada kata kerjanya nggak? Ada predikatnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, bukan? benar, nggak ada ya. Kamu itu subjeknya di Jakarta. Di Jakarta itu kan kira-kira itu predikat bukan kata kerja bukan bukan di itu dia prepo preposisi nanti mas seperti jelaskan ya kapan-kapan akan ada penjelasan preposisi ini adalah keterangan tem tempat. Berarti nggak ada nggak ada predikatnya lo. Berarti kalau bahasa Inggrisnya bagaimana nah, bahasa Inggrisnya bukan seperti ini I in Jakarta bukan tapi I eh sorry Bukan bukan hmm. ayah, you Kira-kira, kalau you in Jakarta, boleh nggak? Enggak. enggak boleh. Harus ada apanya? Tuh, tubinya karena tidak ada kata kerja. Kata kerjanya. kerjanya berarti "you are in Jakar, Jakarta". Oke, sekarang coba uh, sanja. Sanja buat kalimat pakai bahasa Indonesia. Sanza yang enggak ada kata kerjanya, coba gimana? Hmm. saya Kalau saya lapar Itu kira-kira ada kata kerjanya enggak? Saya lapar Enggak Enggak ada Bagus Saya lapar nah Saya lapar Bahasa Inggrisnya bagaimana Sanza? I hungry hmm. Ingat Kalau tidak ada kata kerjanya Maka pinjam dari Apa Sanza? To be Berarti bagaimana? I I m good i m kang huh? Maria uh. bisa dipahami saja bisa kalau tidak ada kata kerjanya pinjam dari tuh Tumi ya sekarang mas berarti ini ya bahas Tubi sebentar ya Tubi itu uh, Apa ganti itu ada ada a B, B. She, you, De, you. Dewi, Dewi, kini aja palingnya ya supaya gampang ya. Ayu Dewi, Ayu Dewi itu nama nama artis Ayu kan, jadi enak. Ayu Dewi, nah. she, he, it. Ayu Dewi, she, he, it. Ayu Dewi, she, he, it. Nah. Ayu Dewi, she, he, it nah gitu Ayu Dewi gitu kan nama orang toh enak Ayu Dewi she, she, nanti lama-lama apa Ayu Dewi gitu ya she, she, Nah. I itu pasangannya apa I am I am bagus ini tubinya ya yang di yang di kanan nih tubinya ya you are bagus you are they are they are bagus we are Oke, okay. she is bagus. She is, he is, it is. Oke, okay. kemudian lanjut. It is, oke, okay. bagus ya. It is ini ya, Gus didik ya. Ini bagus ya. Oke, okay. I, I am you are she. Berarti, kalau I pasangannya M, you, Dewi pasangannya are. Hehe, pasangannya is ya. Nah, sekali lagi teman-teman, to be itu tidak ada arti, tidak ada artinya. Dipakai hanya hanya untuk kal, hanya untuk kalimat yang tidak ada kata kerja kata kerjanya. Contohnya ini. Saya marah. Kamu Jakarta, Saya lapar dan seterusnya. Kalimat ini disebut apa? Kalimat per non per non verbal atau kalimat nomi nominal. nominal. artinya kalimat yang tidak ada apanya? Kata kerja. Nah, tidak ada kata ker, kata kerjanya. Oke? Bisa di ini ya. Lihat so, baik-baik ya. ya. Kalau ada kata kerjanya, itu namanya kalimat per verbal. Itu ada kata verb. Verb itu artinya kata ker, kerja. Tapi kalau kalau tidak ada namanya kalimat nomi nominal, ya, enaknya gitu ngapalinya ya. Nah coba teman-teman sekarang gini ya, mas Bagi jelaskan. Nah ini tuh ya ingat-ingat ya kemarin ini sudah nah, apa uh, kata ini apa uh, uh, kalimat verbal. Kalimat pertama eh, kalimat nominal, maaf. Apa itu kalimat nominal sekali lagi? Kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Bagus, yang tidak ada kata kerja. Kalimat nominal itu eh, apa itu? Eh, biasanya dipakai untuk menjelaskan, jelaskan kondisi, kondisi. Misalkan tadi ya, saya marah. Itu kondisi kan kondisi uh, ini kondisi emosi kondisi marah itu kan emosi ya kemudian kondisi fisik juga misalkan kamu sakit ya enggak bukan kondisi kemudian sta status biasanya status. status itu contohnya gini status itu bukan cuma ini ya apa sudah nikah sama belum nikah ya status itu misalkan gini saya sis siswa saya seorang sis siswa itu status nggak kira-kira ya kan ya nah, status iya. misalkan saya seorang siswa ibu saya seorang guru nah, itu adalah sta status nah, ini ada kondisi status dan juga uh, ini apa lokas uh, lokasi Kasih contoh misalkan tadi ya uh, misalkan Mr Nugroho Ukhrohod di Surabaya. Nah, ini lokasi kan ya, Mister di, di Surabaya. Oke ini, nah biasanya menjelaskan ini kondisi, status sama lokasi. Walaupun ini masuknya kondisi semua sih, tapi dipecah jadi kayak gini nggak apa-apa. Nah, ingat menjelaskan kondisi, status sama lokasi. Nah sekarang coba. Uh, ini ya, Ray, uh, Raihana coba. Saya marah. Eh, okay. tadi sudah ya, saya marah ya. Oke. Okay. Kamu sakit. Bahasa Inggrisnya bagaimana, Raihana? You are. Are. Inggrisnya sakit apa? Sakit. Depannya s. Belakangnya k. Sick. Ah, sick. You are sick. You are sick, artinya kamu sah, sakit Kenapa enggak you sick gini, Ayhana? Karena enggak punya, -kerja. Gak nah, punya gak kerja kata kerja. Enggak ada kata kerja, maka pinjam dari to, to be. Oke, bagus. pintar ya, Ayahana ya. Oke, sekarang Sanja. Coba, saya se seorang siswa bagaimana? I. I. M. M, bagus. Ah. A uh, student. Bagus, I am a stu, student. Bukan, Dan I am a stu, student. Saya seorang sis, siswa, uh. kan? Berarti kenapa tidak I student gitu? Bisa. Karena Karena coba bukan kata kerja. Nah, tidak ada, bukan bukan, tapi tidak ada kata ker Kata yeah. kerjanya, maka pinjam dari To, to be, to be. Nah, pinjam dari to, to be ya, gitu ya. i am a student bagus nah ini ada yang bisa didik mau jadi didi, nggak ya. bisa ini ya nggak bisa apa ini ya of of kameranya melakukan uh, bukan kamera uh, mic-nya bisa ini ya gak. kalau gitu ini deh siapa deh yang bisa ini bagaimana coba ayo bahasa inggrisnya mister nugroho di surabaya bahasa inggrisnya bagaimana ayo siapa yang bisa tidak apa, -apa. Jangan takut salah. Mr. Nugroho in Surabaya. In Surabaya tuh berarti ada yang kurang, yang kurang apanya? Uh, Tubi. Be. Tubinya berarti Mister Nugroho is in. is in Surabaya. Ingat ya Raihana, Sanja, Titi dan juga teman-temannya lain yang sekarang mendengarkan video ini, kalau ya kalau kalimat itu tidak ada kata kerjanya maka Pinjam dari to, to, be. to be. Sesuai dengan pasangan-pasangannya. Kalau saya, ya I. Pak, pakainya M. Kalau kamu, pakainya R. Kalau mereka, pakainya R. Kalau dia, laki-laki perempuan -laki pakainya is. Jangan sampai ketu, ketuker. Misalkan, we is, uh, we is a student of elementari apa? Misalkan kita siswa SD apa Pakainya bukan we are tapi we is. Salah apa benar? Salah. Alah, salah. Karena ada pasangannya masing-masing. Gitu ya. Nah, gini ya. Oke, okay. uh, jadi seperti ini ya. Nah, uh, kalau nah ini coba kalian koreksi benar atau salah gitu ya. Tidak apa, apa ini jangan malu ya. Jadi gini. kalau kalimat ini benar atau salah gitu ya. Ya. Misalkan ada kalimat seperti ini Oke, kalimat ini benar atau salah? Benar Benar, bagus ya Terus kemudian uh, Firman, ini kalimat ini benar atau salah? Hmm, salah. Salah-salah. Yang lain bagaimana? Salah atau benar? Bukong-bukong. Bukong-bukong. Salah atau benar? Oke, pertama. Kalimatnya yang di atas tadi, ini kalimat apa? Kalimat? Nominal. Nominal, bagus ya. Kalau yang bawah, kalimat apa? Kerja. Kata kerja berarti kalimat apa? Kalimat adjektif. Kak Bung, kok masa kalimat verbal. verbal. Verbal. Verbal, bagus. Kalimat verbal. Berarti kalimat ini be benar. Kenapa? Karena ada kata kerjanya. Kalau sudah ada kata kerjanya, tidak perlu pakai to, to be. Ya. Karena sudah ada kata kerjanya, nggak perlu pakai to, to be. Terus, kemudian. Ada kalimat seperti ini, misalnya. Okay. Kalimat ini benar atau salah? Ibu saya cantik, gitu. Dia pengen ngomong, "Ibu saya cantik, tapi kayak gini bener atau salah?" Ayo, gak usah takut. Ada aja, ayo salah. Benar, ada yang bener, ada yang salah. Coba nah, bener, perhatikan bener. dulu. Nah, coba hmm. dilihat dulu kalimat ini: kalimat kebal atau nomi. Nominal dilihat dulu, ada Kalim kata "nomi". Nominal, kalimat. nominal. Kalimat. ya, kalimat nomi. Kalimat nominal, ya. kalimat nominal. Tapi sa, tapi salah. Kenapa salah? Tadi ada yang jawab salah benar. Karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Harusnya kalau tidak ada kata kerjanya, pinjam apa? To be. To be. Nah, benernya bagaimana? My mother is beautiful. Good. My mother is beautiful. Bagus ya. My mother is beautiful. Bagus ya. Karena tidak ada kata kerjanya, maka kalimat ini disebut kalimat nomi nominal. Pinjem apa? Pinjam Pinjem to, to be. Mas Bakti sekali lagi ingatkan, kalau bahasa Inggris itu wajib mengandung subjek sama predikat. Itu wajib. Masalahnya kalau bahasa Indonesia, kadang kalimat itu tidak ada predikat Predikatnya. Nah, kalau tidak ada berarti pinjam dari tuh tubi yang ini ya. Oke. Sekarang lagi ya. Begini. Oke, okay. kira-kira benar atau salah? Oke, okay. begini deh, ini kalimatnya uh, apa nominal atau verbal dulu? Ini nominal atau verbal? Uh, verbal. Oke, okay. verbal, kata kerjanya apa? Live. Live ya, bukan live. bagus. Nah, sekarang kalau kalimat ini benar atau salah? Coba. Benar. Benar, oke. Okay, Rayhana benar. Yang benar. lain bagaimana? Sanja atau Gigi? Coba. Coba. Ini Benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Okay. Sanja bagaimana? Benar juga? Ya. Oke, okay, perhatikan. Itu udah ada kata kerjanya nggak? Apa? Kata kerjanya apa tadi? Believe, Believe ya live ya Nah ini apa ini ayo nah, apa tuh iya kan Ini itu kan? I my yeah. friends are live in Madura bener atau salah jawabannya yeah. adalah sa salah karena sudah ada kata ker sudah ada kata kerjanya ngapain pakai tuh to. to be, be. inget ya to be itu dipakai kalau kata kerja itu tidak tidak ada. ada. Nah, ini sudah. Ini kata kerjanya ada atau tidak? Ada, ada, ada. Ngapain pakai topi? Memang salah, salah. Gitu. Nah, hati-hati ya. Makanya kita itu nggak boleh ngomong gini. I am one two. Uh, ini I am one ice cream. Ini kalau bahasa Indonesia, apa? saya mau ice cream. Ice cream, kira-kira salahnya kenapa ini? Ini salah pakai be, harusnya tidak per, tidak perlu Perubung. karena sudah ada kata kerjanya buat itu kata ker kerja mau pengen itu kata, ker, kata kerja karena sudah ada ininya tidak perlu pakai tuh tubi ya, gitu ya oke teman-teman bisa dipahami bisa ya Misalnya. sekali lagi mas Bagi bilang ya kalau sudah ada kata kerjanya, tidak perlu pakai to to be. To be dipakai kalau kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Makanya, uh, Mr apa uh, Bu uh, Rayana, guru bahasa Inggrisnya siapa? Rayhana, guru bahasa Inggrisnya siapa? Diajarin bahasa Inggrisnya? Diajar, Mr. Ya, Oke, okay, bah, guru bahasa Inggrisnya siapa? Miss Aini. Aini. Oke, Aini. Miss Aini, English teacher. Kira-kira nah, ini benar atau salah? Mr. Aini, my English teacher. Mr. Aini, guru bahasa Inggris saya. So... Salah. Benar. Salah. salah. Itu, ada tuh, itu kalimatnya ada kata kerjanya nggak? Salah. Salah. Harusnya, Miss A ini is my English the teacher? teacher. Ingat ya, kalau tidak ada kata kerjanya, pakai apa? To be. To be. Oke, okay. nah sekarang, uh, didik guru bahasa Ing Inggrisnya siapa di sekolah? Mr. Diki. Oke, okay, Diki. Mr. Diki, gini ya. Oke. Okay. Mr. Diki, uh, guru, bahasa Ing, guru bahasa inggris saya, bagaimana? Mr. Diki, is my English teacher? Pakai is kenapa? Karena tidak ada kata ker- tidak ada kata kerjanya, maka kerja. pakai is. Oke, okay, selanjutnya saja Sanja, guru guru pendidikan agamanya siapa di sekolah? Mm. Lupa. Miss Nida. Miss Nida. Oke, okay. Miss Nida. Nida. Nah, Miss Nida guru apa? Guru Islam saya. Itu bagaimana? Guru bahasa guru pendidikan Islam saya. Ini. Pendidikan Islam itu gini ya. Islamic teacher. Islamic teacher. Boleh lah, lah. My Islamic teacher. Nah, bagaimana? Bu. Miss is my my Islamic teacher. Nah, gini ya, Islamic dicor kayak gini, teman-teman. Ya, ingat kalau tidak ada kata kerjanya, maka pinjam dari to to be. To be-nya itu tidak asal pakai. Jadi, oh, is langsung is gitu tidak sesuai apanya sesuai sesuai apa sesuai kata kata kata gantinya itu namanya kata ganti ya ayu dewi itu namanya kata kata ganti ayu dewi sihiit. ya apalagi baik-baik ya ayu dewi sihiiit jadi ini kan nama orang gampang ayu dewi tambahin sihiit. U itu pakai r, sih pakai, pakai I. i, pakai m, itu so, sudah. udah. Oke, okay. nah ini ya, okay. ini enggak boleh karena kayak lagi karena sudah ada kata ker, kata kerjanya, jadi tidak perlu pakai tuh tuli. Nah sekarang kalian coba tolong ini apa buat apa itu buat buat tiga kata. Nah gini buat enam kalimat ya ditulis di kolom chat ya buat enam kalimat tiga kalimat nominal tiga kalimat per verbal bisa bisa saya ya oke kalimatnya kalau bisa subjeknya itu jangan I semua ya pakai you pakai B pakai C gitu boleh ya diacak ya nama juga boleh nggak apa-apa pakai nama gitu ya. tapi kalau bisa diacak kemudian kata kerjanya dan juga kata sifatnya kalau bisa diacak jangan, jangan. saya belajar belajar semua dari satu sampai bawah belajar semua jangan ya ada yang belajar terus apa gitu ya diacak ya tidak apa-apa jangan takut salah nanti Mas Bakti benerin ya oke bisa Mas Bakti kasih waktu eh, 5 sampai 10 menit ya oke oke silakan ya Tanja, Didi, tanya siap? Siap ya? Halo? Siap, Mister. Iya, okay, Ya, siap. ditulis di kolom chat aja ya. Ingat, 6 kalimat, tiga kalimat nominal, tiga kalimat per verbal. Ingat, kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya, sedangkan kalimat verbal itu yang ada kata kerjanya. Ini contohnya, ada draw, ada climb, watch, drive, write, Pati nah, Kemarin yang apa teman-teman yang gabung di kelas kemarin itu sudah Mas Pati kasih apa, daftar kata ker, kata kerja. Nah sekarang kalian buat kalimat. Yuk. Kita jalan dulu ya. Mas Batik tinggal sebentar ya. Tinggal sebentar ya. Oke, dikerjakan aja. Tidak usah buru-buru ya waktunya uh, 5-10 menit ya. ini sudah 3 menit ya Jadi, uh, 7 menit lagi ya kalau, kalau jangan takut salah ditulis aja dulu nanti mas baki benerin ya Gracias. Muito <laughs> obrigado. Uh, boleh pakai kamus ya teman-teman, ya. kalau mau pakai kamus silahkan. Tapi jangan pakai Google Translate ya. Kalau pakai Google Translate ya, ya belajar namanya. Ya. Boleh pak apa uh, pakai kamus ya, apa? -apa. Tiga menit lagi ya. Ini kok belum selesai, ya. belum ada yang nulis. Ayo tiga menit lagi ya. Seadanya aja nggak apa-apa, ya. Seadanya aja nggak apa-apa. Nanti Mas Bakti koreksi, jangan takut salah ya. Oke, okay, ini sunset sudah ya. Terus makan yang lain, sunset dulu, seperti kopi dulu. Hmm. Ini punya punya kancah yang ini ya, eh, ini punya titik. Nah, oh ini ya Raihana ya, yang belum Raihana ya. Oke, ya, yang santai saja. Eh, tinggal tinggal Raihana ya, saling saling. Well, ini sudah ya. Ini nggak apa-apa ya, nggak apa. apa, jadi ya, nggak apa. -apa. Gak apa, -apa ini, Oke, okay, uh, kita ini ya sambil nunggu Raihana ya, kita bahas dulu ya. Ini punyanya uh, Sanja. Halo Sanja. Ya, Mister. Hey. Oke, ini ya, ngejar lagi. Bentar ya. Oke. Okay. Uh, he is hungry. Artinya apa? Iya. Dia lapar. Oke, okay, dia lapar. He is hungry. Nah, itu kalimatnya ada predikatnya enggak enggak ada, nggak ada. ada kata kerjanya, enggak ada predikatnya, maka pinjam dari itu tuh pas nah pasangannya he itu is bagus ya he is angry you are beautiful I am happy. Nah sekarang Sanja. kalau dibuat kalimat negatif bagaimana? Dia tidak lapar. Bagaimana? Coba, gak apa Pak tebak-tebak aja. Memang belum Mas Bakti belum ajarkan, tapi kira-kira Sanza bisa nggak? Coba ditebak dulu, Tanda. He? He is bagus. not. Bagus. He is not hang hungry. Bagus ya. Nah, bentuk jadi kalau kalimat nominal, kalau membuat kalimat negatifnya, ini teman-teman dengerin ya, teman, -teman yang lain ya. Kalau membuat kalimat negatifnya, tinggal di tubinya ditempelin, apa ini? Not. Not itu artinya di, tidak not. Jadi jangan kayak gini. Nah, jangan kayak gini. Nah, he I not hungry. Itu jangan ya. I is not hungry. Hang Atau biasanya disingkat seperti ini. I isn't hungry. Hang isn't. Nah. Isn't itu singkatan dari is is not. Nah, ini singkatan ya. is isn't hungry. Oke, ini kalimat Kalimat ininya, kalimat negatifnya. Nah sekarang, you are beautiful. Bagaimana? You are? Kata negatifnya, Ya, kata negatifnya bagaimana? You are not. Bagus. You are not you beautiful. Nah, singkat singkatnya, you are not beautiful. Nah are not itu biasa disingkat are. are. Ar itu bacanya bagaimana? Aren. Aren. Aren. Nah, aren itu artinya tidak. Tetapi singkatan dari ar ar -not. oke Jadi teman-teman ingat ya. Sanja, Didi, dan Raihana. Kalau ada kalimat itu berubah menjadi negatif, maka ditempelin not setelah, setelah is-nya setelah isnya setelah tubuhnya maaf setelah be-nya. nah ini gimana kalimat negatifnya I? I I am not happy bagus I am not ha happy oke bagus ya nah yang kalimat ini itu sudah benar ya sudah benar cuma bentuk kalimat negatifnya nanti mas bakti ajarkan hari hari repo ya hari Rabu kita belajar kalimat negatif. Besok berarti ya, besok kita belajar kalimat negatif, negatif, yang kalimat per, kalimat terbab Baik. Oke, sekarang, kalau misalkan kayak gini, uh, uh, gini, subjeknya Mas Berpikardi yang, ini sudah benar semua ya, kalimatnya saja ya, misalkan Mas Berpikardi subjeknya dari she, kira-kira kalimatnya masih kayak gini enggak ada gimana, Mi? Kalau misalkan subjeknya diganti she, ya subjeknya, ya, subjeknya diganti Kira-kira kata kerjanya atau kalimatnya masih kayak gini, atau ada yang berubah? Berubah enggak? Ada Tidak. ya, ada Tidak. ya, ada jadi maksudnya gini, Mas Bakti bilang gini: kalau subjeknya sihip, kata kerjanya itu ditambahin. S. She draws a picture. Nah, kalau she hit, it, nah ini yang bawah ini ya, yang warna hijau ini ya, yang she hit, it, kata kerjanya ditambahin s. s. Berarti kalau dia laki-laki membaca buku, Di Reads. Reads a book. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kata kerja kalau kalau kata gantinya atau orangnya itu shihitit, subjeknya itu shihitit, maka kata kerjanya itu ditambahin S. Ditambahin S. Nah, berarti ini bagaimana, Sanja? Siapkan Mr. Nugroho bagaimana? Rights. Rides a bicycle. Bagus. Rides a bicycle. Kenapa? Karena Nugroho itu, kata, kalau dirubah menjadi kata ganti, berarti I Sama nggak? Mr. Nugroho rides a bicycle. He rides a bicycle. Sama nggak? Sama, Sama. kan? Karena I itu merujuk ke Mr. Nugroho. Nugroho. Makanya kalau nama itu, nama orang, nama ini, itu biasanya kata kerjanya ditambahin S. Sanja, tahap Masuk Mas Bagi. Ya, ingat kalau dia kalimat verbal, kalau ininya itu si apa, subjeknya itu sih it, maka kata kerjanya itu ditambahin apa? Ditambahin apa? S. Akhirnya ditambahin S. Oke, bagus ya. Nah, sekarang punyanya Didi. Nah, coba. My father is didik ya, my father is tall. Kalau ayah saya tidak tidak tinggi, bagaimana? My father, my father, my father is not tall. Tall, ya. bacanya bukan tall, ya. Tall, my, tall. Nah, my father is not tall. tall. Jadi, di tinggal ditambahin not, ya. my father is not tall. Nah, oke, okay, teman-teman. My shoes is clean. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Uh, sebenarnya benar, ya. Strukturnya benar, tapi ada yang salah menggunakan tubuhnya. Uh, Teman-teman, saya tanya, kalau sepatu itu dia bendanya satu atau dua? Dua, dua kanan, Ki, kanan kiri. kiri. Nah, kiri. Karena dia bendanya dua, maka tidak pakai. Key, tapi pakainya D. Maksudnya, tidak pakai is tapi pakainya they Pakainya. My shoes are clean. They are. Jadi maksudnya they My shoes are clean. Ingat ya, didik ya. Yeah. kata kalau bendanya lebih dari satu pakainya nah, are. Sepatu itu kalau dalam bahasa Inggris itu banyak. Karena... Sifatnya berpasang-berpasangan. Kanan sama kiri. kiri. Kalau my shoe doang, itu berarti cuma kanan doang atau cuma kiri doang. Berarti sepatu saya tidak bersih. Dibuat kalimat negatif bagaimana? My shoes are not clean. Bagus. My shoes are not clean. Jadi tinggal ditempelin kata not. not. Di belakang tubinya tinggal ditempelin No. Oke okay. okay, bagus ya bawahnya benar terus. Nah I play tennis. Uh, uh, Didi kalau misalkan ayah saya bermain tenis bagaimana? Kita rubah kalimat ini ayah saya bermain tenis. My, my father, my father yeah. is ten, play eh my father is play tennis. Ingat, jadi kalau sudah ada kata kerjanya, tidak be. perlu pakai to, to be. Ya, coba, bilang lagi. My father play tennis. Nah, play tennis. Oke, okay. nah sekarang, my father itu kalau digantikan apa? Pakai kata ganti apa? He, ya. Kalau be. karena dia he, kata kerjanya? Siapa Is. Jadi, is ditambah s yes. yes, ya. jadi bukan play tapi plays play yes. tenis ya. oke okay. we go to school every day nah sekarang kalau kalau dia laki-laki pergi ke sekolah setiap hari bagaimana ada yang bisa i i goes he goes to school every day bukan jadi kata kerjanya itu kalau sih it diingat baik-baik ya. ya. Kalau sih kata kerjanya itu ditambahi s atau e es. E yang ini tuh s, kalau yang ini s. Karena kalau bendanya belakangnya itu konsol, uh, vokal biasanya pakainya es. Ya. I read a book. Oke okay, benar ya. Untuk bentuk negatifnya nanti belajar besok masuk ya. Nah itu nanti ya. uh, uh, apa nanti uh, ajarin. Nah, ini punya Raihana. Bentar. Oke, sekarang harus baki kopi dulu ya. Baik. Oke, uh, ya. Oke ini kalimatnya siapa? Sanjay, Raihana ya? Raihana, Mister Oke, okay, Raihana Dinda one hamburger Nah, oke okay. Dinda ini dia kata gantinya apa, Raihana? She, uh, she, she ya Berarti ingat kalau dia She, he, it, Kata kerjanya ditambahin apa? Is Eh, U, S Bukan is, S Dinda want hamburger Bagus Once. Kenapa pakai S? Karena subjeknya itu adalah she. Ya, Dinda ini kata ganti dari she. I watch Mickey Mouse. Bagus ya. They clean the class. Bagus. Ya, sudah benar ya. Ini kalimat apa namanya, Kayana? Kalimat verbal. Kenapa kalimat verbal? Karena? Karena punya kata kerja. Nah, ada kata kerjanya. Bagus. Nah, sekarang kalimat yang ini ya. Ini sama ya. Coba. Oke. Okay. We are student. Kita seorang murid. Nah, kalau kita tidak murid, misalkan. Kita sudah bukan murid lagi. Kita tidak murid. Biasa Inggrisnya bagaimana? We are... we are not. Nah, we are not student. Bagus ya. Jadi, ini namanya kalimat apa, Raihana? Kalimat nominal nominal artinya tidak ada tidak ada kata kerja. nah sekarang, nah ini yang dua ini kenapa bermasalah? My subjectnya, Mister. Oke, ada yang tahu nggak bermasalahnya di mana? Ini kalimat verbal atau nominal? Nominal. Nominal. Nah kalimat nominal itu tidak ada kata kerjanya. Karena tidak ada kata kerja maka pinjem dari tuh To be. Nah ini tubinya mana? My house big. Gitu. My house is big. Tubinya gitu kan. kan? Lupa. Halo Rayana? Iya ya, Mister. Nah, ingat ya kalimat hmm. kalau dalam bahasa Inggris itu wajib ada subjek sama predi predikat. Nah predikat itu isinya adalah kata ker kerja. Kalau tidak ada kata kerjanya, pinjam dari apa? To? to be, to be. Nah, kalau kalimat kayak gini tadi benar atau salah? Kayak gini. Salah, salah karena tidak ada predikat, tidak ada predikatnya. Nah, maka pinjam dari itu, to? to be. Oke, okay. berarti kalimat yang kedua ini bagaimana? Ini benar, my, school, my school is large. Nah, kayak gitu ya. Jadi, teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau tidak ada kata kerjanya, pinjam tuh to, to be. Nah, to be itu tinggal dicari pasangannya apa. Okay, ya, sekarang uh, Rayana, rumah saya tidak besar. Bagaimana? My house is not big. Oke, okay, my house is not big. My school is large. It berarti my school is not large. You are smart. Kalau kamu tidak pintar. You are not smart. Nah You are not smart. Bagus ya. Nah, kayak gini ya. Ada pertanyaan? Yang nah, jelas, kalau dibuat kalimat negatif tinggal ditempelin. Apa ini? Not setelah to To be. To be. Jadi tinggal ditempeli knot aja, ya. Jadi jangan pakai don dan sebagainya. Nanti untuk lanjutnya Mas Bakti terangkan uh, besok, ya. Nah sekarang untuk menutup, karena ini materi dari buku ya. Sebentar. Nah teman-teman kita diajari cara apa? Apa memberi pendapat? Ya memberi pendapat. Nah ini ya ada memberi pendapat. pendapat. Ini ada think. Pernah dengar kata think Ada yang pernah dengar? Giving opinion. Giving opinion. Itu gini. Giving opinion artinya apa? Giving itu apa? Member? Memberi. Opinion? Opini. Opini. Opini itu sinonimnya apa? Pendah. Pendapat. jadi memberi Pendapat. Nah. Kalau dalam bahasa Inggris, misalkan uh, What do you think? Kalau ada pertanyaan kayak gini ya, What do you think about your, misalkan your school? Nah, artinya bagaimana? Apa yang kamu pikirkan, pikir? Kamu pikir pendapatmu gitu ya, tentang sekolahmu? Nah, jawabannya, kalau misalkan saya saya kira atau saya pikir gitu ya. Saya pikir sekolahan saya bagus. Berarti I think, I think my school is good. Nah, kayak gini, I think my school is good. good. Kalau saya, saya ternyata ada yang tanya, what do you think dijawabnya pendapat. Berarti pendapatnya itu I think apa gitu ya. Coba sekarang, Mas Bakti hapus ya. Ini id nya boleh, boleh dipakai ya. Coba, uh, Sanja, halo? Sanja, halo? Oke, okay, Sanja, mungkin. Sanja, halo? Do you think about your school? I think, mana? I think. I think. Okay. I think my school is. Gitu. Pendapatnya, pendapat, pendapat saja tentang sekolah sanja itu bagaimana? Sekolah sanja itu, misalkan sekolah saya bersih, sekolah saya apa gitu kan bisa. I think. Lat. Berarti gimana? I think my school, my school is. Siapa? Iya benar, kenapa jangan takut. Is Nah, I think my school is large Benar ya? Nah, ini kalau kita memberi pendapat, ini, ini kebetulan ada yang ditanya. Bagaimana pendapatmu tentang sekolahmu? Terus kemudian saja jawab. I think my school is flat. Saya pikir. Nah, I think ini artinya saya pikir. Saya pikir sekolah saya lu luas gitu ya. Nah, sekarang Mas Bakti tanya ya. Pertanyaannya saya ganti. Hai Hana. What, sure. what do you think about uh, K-pop? What do you think about K-pop? Jawabannya bagaimana? I think I think they K-pop. K-pop. K-pop, okay. so I think k-pop is good. Masa good, masa yang lain dong, selain good, masa good terus masa nanti. Selain kalau misalkan k-pop tidak pakai yang bentuk negatif, kan nggak apa-apa sudah diajarin masalah. kalau misalkan negatif juga boleh, ya gitu ya misal kalau mbak I think mbak so, ya Ryanah dulu ya I think I think K-pop No, pet is berarti ingat harus ada apanya ada itu kalimat to apa be. tubingnya be berarti I think K-pop is not bad nah gitu loh ya jadi kalimatnya itu wajib ada tubingnya karena kalimat ini tidak ada kata kerja Kata kerjanya, ingat kalau pokoknya kalau kalian mau ngomong, itu lihat dulu. Oh, ada kata kerjanya nggak ya? Kalau tidak ada, baru pakai to, "to be". Tapi kalau sudah ada kata kerjanya, jangan pakai "to, to be", karena tidak Bo, tidak boleh. Contohnya yang ini tadi ya, misalkan: "I want ice cream, enggak boleh. I am want ice cream, enggak boleh, enggak boleh." Gitu ya, karena sudah ada kata kerjanya won maka tidak perlu pakai to, to be. Oke, okay. sekarang, sekali lagi ya. Uh, uh, Raihana. Ya. Yeah. What do you think about your house? Rumahmu bagaimana? I think, coba. I, I think my house house, is... house ya. House, bukan house ya, mm -hmm. house. House. I think my house is clean. Bagus. I think my house is clean. Jadi, teman-teman, I think itu maksudnya memberi pendah pendapat. Jadi, misalkan Sanza itu areanya ditanya. Rumahmu itu kayak gimana sih? Jawabannya, saya rasa rumah saya itu ber bersih. Bagus ya. Oke. Okay. Nah, sekarang didik ya, agak tanya ya. What do you think about Your uh, parents, orang tuamu bagaimana? I think my parents is beautiful and handsome. Oke, okay. I think my parents is beautiful and handsome. Oke. Okay. Beautiful, cantik kan? Cantik. Nah, sekarang perhatikan ya, apa? Ini ada yang salah, tapi sebenarnya kalimatnya bener, cuma cuma ininya apa yang bermasalah? Perhatikan teman-teman, parents, ya parents itu orangnya ada satu atau dua? Dua. Dua, laki-laki sama perempuan, ayah sama I. Ibu, karena ada dua, maka bukan pakai is, tapi pakai apa? I think my parents are beautiful okay. and okay. tapi kalau parent cuma satu, misalkan kayak gini, nah ini boleh pakai pakai is. Nah, terus bedanya apa, Mas Beghi? Masa orang tua cuma satu? Nah, kalau misalkan dia yatim, anak yatim, atau anak piatu, itu kan bisa kan? Orang tua yang mungkin sudah, sudah meninggal, berarti cuma cuma satu berarti bukan pakai parents tapi pakai parent nah. biasa nah, itu ya maksudnya artinya parent itu orang orang tua orang tua itu kalau parent seperti ini ada s nya itu berarti kedua-duanya ayah sama i ayah sama ibu tapi kalau parent-nya tinggal satu kayak gini berarti cuma salah salah satu antara bapak saja atau ibu ibu saja nah, itu ya jadi bedanya seperti itu kalau parent itu du Dua, ya, tapi kalau parent itu satu saja. Jadi, wali, walinya siapa nah, gitu siapa? Ya. Oke, okay. nah coba sekarang untuk menutup mas Bakti ya, untuk menuju pelajaran hari ini ya Coba, what do you think about nah, Mr. Nugroho's kelasnya? Plus, Mr. Nugroho, coba uh, saya tanya ke Raihana dulu. Do you think about Mr. Cross class coba untuk menutup ya I think I think enggak usah um... takut enggak apa-apa santai aja I think Mr. Cross class Cross class is apa gitu My, I think is oh, ya. coba I think nah makanya kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya diindonesikan dulu, nanti Mas Dokter bantu. I think Mr Nugroho. Host class, coba gitu. coba. I think I think Host Nugroho host Nugrohos, ya. Ini S-nya di belakang ini baca ya. Nugroho host class Nugro Nugroho host class is is apa? lumayan membantu apa Mister is berarti membantu, ah, membantu. itu kata kerja, kata kerja berarti apa nih Mister Nugroho Oh is nah kata kerja itu kan help ya membantu itu help berarti kalau sedikit membantu itu kata kerjanya diga, dirubah menjadi kata si kata sifat berarti bukan help lagi tapi help helpful helpful itu artinya membantu membantu membantu tapi bentuk kata si kata sifatnya nah nanti kapan-kapan mas bakti ajarkan perubahan kata ya. tapi yang jelas nggak boleh gini nanti mister nugro mister nugro's class is help itu nggak boleh karena help ini kata ker, kata kerja tapi yang ini boleh karena ini kata si kata sifat. Helpful itu artinya menolong. Menolong kata sifat. Oke, Raihana ya. Bagus. Oke, selanjutnya. Uh, Sanja, halo. What do you think about Mr. Nugroho's class? Coba, jawabannya bagaimana? I think hmm? Mr. Nugroho's class is good. It's good, oke. Okay. Selain good ya, dari kemarin good terus. <laughs> yang lain nanti ini biar vokabularinya nambah. Selain good apa? Kalau misalkan apa bosan apa gitu kan bisa toh. Bosan atau apa gitu boleh toh. Silakan. Berarti kalau tidak bosan itu bagaimana? Tidak membosankan bagaimana? Kalau misalkan mau pakai kata-kata yang lain boleh. Jangan ikut mas Davi, Kan bisa. Pakai variasi, pakai not gitu kan boleh toh? Coba. Silakan. Didit juga ya, pikir jawabannya ya, nanti ya. Oke. Coba, Sasa. Baik. It's not... it's not... It's not bad, gitu. <laughs> ya, salah lagi kayak gitu lagi? Coba. Bo boring. Nah, it's not boring, bagus ya. Nah, it's not bo boring, artinya tidak membosankan. Membo boring itu bahasa Inggris artinya membosankan. Membo ini masuk kata si kata sifat ya helpful boring itu kata si kata sifat yang kita pelajari tadi ya Ini di depan depan yang ini ya ini ya masuk ke ini kemarin juga. Nah selanjutnya Didi ayo I think I think uh, Mr. Broos class is Mister Mister bacanya bacanya Mister ya. Yeah. ya bacanya Mister ya bacanya Mister bukan Mr. Bacanya Mister ya I think Nubro Host, hey, kelas. Mr. Nubroho's class is very careful. Is very apa? Careful. Careful apa? Careful. Artinya apa? Begini apa? Ceria. Ceria. Nah ceria itu bukan careful tapi cer. Oh, careful. Yeah, Kalau careful itu artinya hati hati-hati, nah, Careful, Careful itu artinya ceri, ceria. Beda ya kalau yang ini, nah, apa itu Careful ini artinya hati, hati, nah, ini sangat, sangat ceria. Oke, bagus ya. Nah ini ya, jadi kalian sudah bisa menggunakan kata sifat, kata sifat bisa membentuk kata, kata negatif yang bentuknya tanpa kata kerja. Kalimat yang tanpa kata kerja seperti ini disebut kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat yang tanpa kata kerja ini, kalimat apa? Disebutnya nominal, amal bagus. Terus, kalimat yang ada kata kerjanya disebut verbal. verbal. Oke okay, ya, nanti minggu depan, eh, minggu depan besok ya. Besok, sorry, besok kita akan belajar mendalam tentang kalimat verbal. Jadi, teman-teman, kalau misalkan ini... Uh, Datang ya, uh, lagi ya besok ya. Uh, Mbak Ega, halo. Mbak Ega, halo. Atau siapapun yang ini. Halo, Mister. Oke, okay, Mbak Gina. Uh, ini ya, jangan lupa hari ini langsung di-share ke anak-anak ya videonya. Karena uh, siapa tahu besok ini. Misalkan kayak patan segala macam, uh, supaya menonton dulu gitu loh. Baik, Mister. Ya karena ya materinya hari ini tuh lumayan lumayan ini lumayan apa lumayan penting gitu ya. Jadi nanti supaya besok tidak tidak keteteran gitu ya. Oke diingat-ingat ya teman-teman materi ini ya kita ketemu besok ya. Ini sudah sore um, sudah waktunya mati mas Fakti istirahat dulu kita kita ketemu besok ya. Oke mas Fakti tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup Mister. Ya, silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada Mister Nurroho sudah memberikan materinya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga atas partisipasinya. Ada adik, adik semua sudah mengikuti pelajaran mulai dari awal pelajaran sampai penutupan pembelajaran pada sore hari ini. Seperti biasanya kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini Dengan membaca doa kafaratul majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu Allahumma Wabihamdika Ash'adu Allah ilaha ilaha Baik saya akhiri, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabilahi taufik wal hidayah, waridu'i wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, uh, Mas Berti pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mr. Terima kasih, Rayhana, Sanza, Didi. Terima kasih, Dek Didi, Dek Sanjar.